Hai, perkenalkan nama saya Dewi Alfrida, mahasiswa tingkat 2 dari Stikas Rumah Sakit Rusada. Kali ini saya akan menjelaskan tentang infark miokard akut. Apa itu infark miokard akut? Infark miokard akut. Infark miokard akut adalah kematian sel miokard akibat aliran darah ke otak jantung terganggu. Kematian sel-sel miokardium terjadi akibat kekurangan oksigen yang berkepanjangan. Penurunan aliran darah melalui satu atau lebih arteri koroner. Patofisiologi infark miokard akut. Miokard infark tidak terjadi secara singkat. Injuri iskemik berkembang beberapa jam sebelum menjadi nekrosis atau infark yang sempurna. Proses iskemik mempengaruhi lapisan subendokardial yang paling sensitif terhadap hipoksia. Mekanisme ini mengakibatkan penekanan pada kontraloktasi otot jantung atau miokardium. Tubuh mencoba untuk mengkompensasi penurunan fungsi jantung dengan merangsang sistem saraf simpatik yang menyebabkan peningkatan heart rate. Perubahan pada heart rate menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen yang selanjutnya menekan miokardium. Iskemia yang berkepanjangan dapat mengakibatkan kerusakan seluler dan nekrosis pada otot jantung setiap kali nekrosis terbentuk pada bagian area jantung. Fungsi kontraditasi bagian sel jantung tersebut menghilang secara permanen. Jantung memiliki zona iskemik dan area injury di sekitar area nekrotik. Zona injury selanjutnya berpotensi menjadi zona nekrotik dan tentang mengalami nekrosis jika treatment dimulai dalam satu jam pertama terjadinya gejala MI. Kerusakan pada area jantung dapat di... Minimalisir Di sekitar area yang adalah area iskemuk dan jaringan yang dapat hidup Jika jantung berespon terhadap treatment, area ini dapat dibangun ulang dan memelihara sirkulasi. kolateral Jika iskemia berkepanjangan mengambil ahli, ukuran infak menjadi amat luas Ukuran infak bergantung pada sebesar cepat darah yang berasal dari arteri yang tersumbat dapat dipulihkan Selanjutnya, penyebab dari infak miokard Akut Penyebab infak miokard Akut yang pertama, faktor risiko usia kelebihan berat badan atau obesitas (Merokok), hiperlipidemia (riwayat keluarga), yang kedua, risiko yang lebih besar di hadapan masalah ginjal, perifer, penyakit arteri, atau MI sebelumnya, yang ketiga, penyempitan plat dan potongan plat putus menciptakan emboli yang keempat, kejang parah dari arteri koroner ala penyebab kurang umum. Berikutnya yaitu tanaran gejala dari infark miokard akut. Tanaran gejala infark miokard akut yang pertama adalah nyeri dada. Yang kedua sesak nafas. Yang ketiga berkeringat. Keempat mual dan muntah. Kelima gelisah ke batuk ke-7 pusing ke-8 detak jantung yang cepat berikutnya bagaimana cara menangani infak miokard akut penanganan infark miokard akut berikut penanganan infark miokard akut yang pertama memberikan bantuan oksigen yang kedua, pemberian obat aspirin dengan cara dikunyah Yang ketiga, pemberian obat nitroglycerin, Yang keempat, memberikan obat penahan sakit golongan morfin Yang kelima, pemeriksaan rekaman jantung atau EKG Pemeriksaan penunjang Berikut pemeriksaan penunjang efek melkar takut Yang pertama, EKG Yang kedua, cek darah Yang ketiga, ekokardiografi Sekian dan terima kasih